Sebagai contohnya di sini saya akan menyembunyikan aplikasi yang bernama kalkulator ya sahabat ya. Nah, untuk menyembunyikan sebuah aplikasi di HP Infinix ini caranya cukup mudah sekali guys. Nah, di sini sebagai contohnya saya akan menyembunyikan aplikasi yang bernama kalkulator ya sahabat ya Kita kembali ke menu home ya guys ya. Kemudian di sini kita tekan layar sampai beberapa saat hingga di sini sampai tampil menu yaitu kertas dinding, widget, extend menu dan kita di sini pilih menu sahabat. Nah, kemudian di sini kita pilih saya sembunyikan aplikasi ya sahabat ya yang di atas ini. Kemudian di sini kita sembunyikan aplikasi kita klik tanda push ini. Kemudian kita cari aplikasi yang ingin kita sembunyikan. Nah sebagai contohnya di sini saya akan menyembunyikan aplikasi yang bernama kalkulator. Kita tekan centang. Kemudian kita kembali. Kemudian kita kembali lagi. Nah, untuk langkah selanjutnya, kemudian kita cek saja aplikasi kalkulatornya masih atau tidak ya guys ya. Kita telusuri aplikasi di sini. Kalkulator. Nah, sahabat, aplikasi kalkulatornya sudah tidak ada ya. Kalkulator. Coba kita uh, ketik semua. Nah, kalkulator. Sudah tidak ada aplikasi kalkulator di HP infinix Coba kita cek lagi ya sahabat ya. Kita scroll ke bawah. Nah, sudah tidak ada lagi aplikasi kalkulatornya ya, sahabat ya. Nah, sahabat aplikasi kalkulatornya sudah tidak ada. Nah, gimana sih cara untuk menampilkannya kembali? Bagi sahabat kita tekan LCD dengan beberapa detik, kemudian di sini sudah nampil lagi menu kertas dinding widget Xtime ya, sahabat ya dan menu. Kita pilih ke menu lagi, kemudian kita di sini pilih sembunyikan aplikasi. Kemudian kita klik tanda plus ini. Kemudian di sini kita uh, hapus saja centangnya sahabat ya. Nah, kemudian kita kembali, kita kembali lagi ke menu home. Kemudian kita cek aplikasi kalkulatornya sudah nongol atau belum ya sahabat ya. Kita ketikkan di sini kalkulator. Nah, sahabat ini dia aplikasi kalkulatornya sudah muncul kembali sahabat.